Pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Wah, senang sekali karena di Minggu pagi hari ini tanggal 8 Agustus 2021, Kasrit bisa menyapa adik-adik kembali di ibadah online pelayanan anak via YouTube channel GPIB Shalom Depok. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya? Kasrit harap adik-adik dalam keadaan sehat dan semangat untuk mengikuti ibadah di hari ini ya karena Kastrid Kak dan kakak-kakak yang lainnya juga tetap semangat loh melayani adik-adik meskipun dari rumah masing-masing seperti Kak Astrid hari ini. Nah sebelum kita memulai ibadah hari ini izinkan Kastrid untuk memperkenalkan siapa aja sih kakak-kakak yang akan bertugas di hari ini. Nah di liturgos ada Kak Astrid, di pemandu lagu dan pemusik ada Kak Rachel dan Kabagas serta di pelayan Firman ada Kariska di TK ada Kak Nadia di AK dan Karina di kelas tanggung. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah hari ini, Kak Astrid mau ajakin adik-adik olahraga dulu, boleh ya? Adik-adik Kak Astrid undang bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu dari terbit matahari. Pakai gerakan ya. Musik Wah, gimana? Udah semangat? Oh, belum. Masih ada yang ngantuk, masih ada yang kucuk-kucuk mata, masih ada yang tidur-tiduran. Hayo, sekarang masih bangkit berdiri. Kita mau menyanyi dengan semangat lagi ya. Kita mau olahraga lagi dengan menyanyikan lagu Ada orang buta dua bait ya. Pakai gerakan. bahagia dan mendengarkan firman Tuhan. Kalau gitu kasih retreat mau aja adik-adik untuk bersaat teduh sejenak ya. Gimana ya sikap saat teduhnya? Lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Kita bersaat teduh sejenak ya. Saat teduh dimulai. selesai adik-adik masih dengan sikap yang baik dan masih berdiri ya mau mengundang adik-adik untuk menyanyikan satu lagu lagi yaitu Selamat Pagi Bapak musik Rachel Adik-adik, saat ini kita akan masuk ke dalam doa pembukaan. Gimana ya sikap berdoanya? Satu lipat tangan, dua tunduk kepala, tiga tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini meskipun masih dari rumah kami masing-masing, kami boleh bersama-sama untuk beribadah pelayanan anak di hari ini. Tuhan berkati kami agar kami bisa mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan semoga firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak-kakak layan dapat dipraktikkan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi. Jaga kami Tuhan masing-masing. Haleluya. Amin. Adik-adik, boleh duduk kembali. Sekarang, kita akan masuk ke dalam Masmur Pujian. Disiapkan Alkitabnya. Ayo, diambil Alkitabnya. Kita buka dari kitab Masmur 66, ayat yang pertama sampai kelima. Masmur 66, ayat yang pertama sampai kelima. Kasih ditungguin tungguin ya. Sudah? Sudah didapatkan? Oke. Okay. Okay. Mazmur 66 ayat 1-5 yang begini bunyinya Mazmur 66 ayat 1-5 yang berbunyi demikian Nyanyian syukur karena orang Israel tertolong Untuk pemimpin biduan nyanyian Mazmur bersorak sorailah bagi Allah Hai seluruh bumi Mazmurkanlah kemuliaan namanya muliakanlah dia dengan puji-pujian, Katakanlah kepada Allah betapa dahsyatnya segala pekerjaanmu. Oleh sebab kekuatanmu yang besar, musuhmu tunduk menjilat kepadamu. Seluruh bumi sujud menyembah kepadamu dan bermazmur bagimu memasmurkan namamu. Pergilah dan lihatlah pekerjaan-pekerjaan Allah. Ia dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. demikianlah pembacaan Mazmur kita hari ini. Adik-adik. Dari mazmur pujian yang sudah dibacakan oleh kakak kalian tadi, kita bisa tahu loh bahwa tidak ada kuasa yang lebih besar dari kuasa Tuhan Yesus. Sehingga kita sebagai anak-anaknya harus memuji dan memuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi dan setiap harinya. Untuk merespon mas pujian kita hari ini, Kak Astrid mau ajak adik-adik untuk menyanyi dari Kidung Ceria nomor 13, Bait 1 dan 2. Kami puji dengan riang. Musik! untuk mendengarkan firman Tuhan. Bagi adik-adik yang sudah bisa membaca dan menulis, boleh loh menyiapkan kertas dan pulpen untuk mencatat firman Tuhan di hari ini. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa diambil alkitabnya ya. Yuk kita dengarkan firman Tuhan. Halo, selamat pagi adik-adik. Karina saat ini mau ngajar di kelas tanggung. Nah sebelumnya ada adik, adik pasti udah siapin dong alkitabnya Kalau gitu kita buka yuk Dari kisah para rasul 5 Kisah para rasul itu perjanjian lama atau baru ya? Iya betul perjanjian baru Kita buka kisah para rasul 5 Ayatnya yang ke-12 sampai dengan ke-16 Adik-adik sudah buka alkitabnya? Oke bagus Kalau udah kita diemin dulu terus kita mau berdoa kita satu di dalam doa Tuhan Yesus yang baik terima kasih ya Tuhan Engkau telah mengumpulkan kami pada pagi hari ini untuk memuji dan memuliakan namamu pada pagi hari ini ya Tuhan kami ingin mendengarkan firmanmu Engkau boleh berkati Karina yang akan memberitakan firman Engkau juga boleh berkati adik-adik yang ada di rumah agar bisa mendengarkan dengan baik ya Tuhan Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur halia, amin. Nah sekarang kita baca Alkitabnya yang akan dibacakan oleh teman kita. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari kisah para rasul 5 ayat 12-16. Tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Dan oleh rasul-rasul diadakan banyak tanda dan mujizat diantara orang banyak.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 Demikian pembacaan Alkitab. Oke, tadi kita udah baca Alkitab kita. Sekarang Karina akan menjelaskan tentang apa yang tadi udah kita baca. Adedik boleh lihat. Ini ada gambar apa? Ada yang warna merah, kuning, dan juga orange. Bentuknya kayak apa adik-adik? Kayak api. Apa ya sebutannya? Iya betul, sebutannya adalah lidah api. Nah, kalau lidah api itu di hari raya Kristen itu tuh biasanya hari raya apa ya? Simbol dari apa ya lidah api itu? Depannya P, belakangnya A. Apa ya? Pentakosta. Iya betul. Hari raya Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Nah, pada saat itu ada adik, adik pada zaman dulu rasul-rasul itu Menurut-menurutnya Tuhan Yesus Mereka kan kehadiran roh kudus Di dalam diri mereka Akhirnya mereka memberitakan firman Di seluruh negeri Dan banyak banget yang percaya Dengan apa yang mereka beritakan Adik-adik oleh rasul-rasul itu Nah bukan cuma itu adik-adik Mereka juga para Rasul ini bisa menyembuhkan Orang-orang yang udah sakit Lama banget Sakit apa kak? Ada yang sakit lumpuh Ada yang dia tuh Gak bisa bergerak sama sekali Pokoknya banyak banget adik-adik yang Seharusnya tuh gak bisa sembuh Tapi karena adanya roh kudus Karena mereka juga beriman adik-adik Akhirnya jemaat-jemaat yang sakit itu bisa sembuh Nah setelah itu adik-adik Banyak yang mengikut e, Banyak yang percaya kepada Tuhan Yesus Nah adik-adik Kalau misalnya nih pada zaman dulu aja Roh kudus itu Fungsinya atau manfaatnya banyak ya adik-adik ya Dari yang tadi karena ceritain Apa aja tuh adik-adik? Bisa orang kan bisa percaya Abis itu bisa apa lagi yang tadi sakit? Bisa menyembuhkan orang sakit Lalu ada satu lagi nih adik-adik yang paling penting Kalau misalnya tadi karena cerita tentang orang sakit yang seharusnya tuh nggak bisa sembuh Tapi bisa sembuh oleh para Rasul itu karena adanya Kau kudus di dalam diri mereka itu disebutnya apa? karena kasih clue deh depannya M belakangnya T Mu, Z. iya betul mujizat adik-adik mujizat itu apa sih kak? mujizat itu artinya sesuatu yang gak mungkin nih terjadi gak mungkin bisa terjadi tapi adik-adik itu bisa kejadian sama seperti Rasul ras para rasul yang tadi sudah menyembuhkan jemaat-jemaatnya sakit yang sudah bertahun-tahun yang udah lama banget sakitnya tapi bisa sembuh kembali. Nah, itu dia Adik-adik karena kuasa Allah, karena kuasa Roh Kudus yang ada yang hadir di dalam diri mereka, itu semua bisa terjadi. Nah, sekarang Adik-adik, mujizat itu ada nggak ya? Enggak ada. Ih ada tau Mungkin adik-adik Mujizat itu yang sekarang kita alamin itu Gak kayak dulu Gak kayak dulu yang langsung sembuh penyakit yang udah lama Kayak gitu-gitu Atau orang kayak yang tadi yang percaya Bisa percaya gak yang harus kayak gitu adik-adik Tapi sekarang mujizat itu lebih modern Kayak gimana tuh kak Misalnya nih adik-adik Adik-adik uh, itu sakit Nah Biasanya, biasanya nih, adik-adik, kalau misalnya sakit tuh, sembuhnya lama, seminggu atau dua minggu gitu. Tapi karena adik-adik yakin, adik-adik berdoa sama Tuhan, akhirnya dalam tiga hari sembuh. Nah, itu bisa dikatakan mujizat, kayak ya. Tentu aja itu namanya mujizat, adik-adik, sesuatu yang tadinya cuma bisa seminggu tahu tahu bisa sembuh dalam beberapa hari. Nah, itu semua karena adik-adik berdoa sama Tuhan. Karena adik-adik percaya dengan pekerjaan roh kudus Nah kalau misalnya di zaman sekarang ini apa sih kak roh kudus itu e, atau dia itu manfaatnya apa sih apakah sama kayak dulu yang tadi kayak Pak Rasul itu tentu aja hampir-hampir mirip sih adik-adik kalau yang sekarang itu roh kudus itu hadir untuk menghibur kita kalau lagi sedih siapa nih adik-adik yang kalau misalnya lagi sedih berdoa sama Tuhan, cerita sama Tuhan terus akhirnya sedikit terhibur lumayan hilang deh masalah-masalahnya lumayan hilang sedihnya kayak gitu terus yang kedua bisa menyembuhkan juga mungkin nggak sembuh total yang kayak Pak Rasul itu lakuinnya adik-adik tapi dengan adanya roh kudus bisa menyembuhkan adik-adik yang mungkin tadinya bisa lama banget sembuhnya tapi jadi cepet loh karena pekerjaan roh kudus terus yang ketiga memberi semangat adik-adik apalagi nih di tengah pandemi seperti ini kan adik-adik biasanya males kan udah hampir 2 tahun nih kak sekolahnya online, ibadahnya online nah roh kudus itu hadir kalau adik-adik minta pertolongan Tuhan roh kudus hadir dan memberi semangat kepada adik-adik untuk bisa belajar, untuk semangat lagi kerjain tugasnya seperti itu adik-adik nah terus roh kudus itu cuma itu aja kak Eits, ada lagi dong kok di situ juga bisa membuat adik-adik berani. Berani apa? Misalnya nih, ada mungkin om opa adik-adik nih kalau bisa pakai masker suka diturun-turunin karena sesek ya pakai maskernya. Adik-adik bisa loh karena adik-adik bener nih, adik-adik minta sama Kak Kudus untuk berani negur buat ngasih tahu walaupun orang itu lebih tua dari adik-adik. Bilang misalnya, "Oma Pakai maskernya dinaikin dong sampai ke hidung Supaya virusnya nanti gak kena oma Oma jadi gak sakit Kayak gitu adik-adik Atau misalnya ke teman adik-adik yang masih suka keluar-keluar rumah nih Kalau main Adik-adik boleh loh dari depan rumah bilang Teman-teman mending mainnya di rumah aja Kayak gitu Nah apalagi adik-adik ini biasanya suka terjadi di adik-adik juga nih Kalau misalnya lagi di rumah atau lagi bersama orang-orang yang nyebelin Sabar, iya betul Nah roh kudus juga, juga bisa bekerja untuk membuat adik-adik lebih sabar Misalnya adik-adik ada -adik, adik yang ngeselin banget ya Teman adik-adik tuh misalnya adik-adik minta tolong Coba dong, tolong fotoin tugasnya, e, pertanyaannya apa aja sih mau ngerjain tugas nih? Terus dia malah kayak, ih eh, gak mau gitu. Ya udah, adik-adik sabar aja. Adik-adik mungkin bisa loh minta ke tolong minta tolong teman adik-adik yang lain kayak gitu. Jadi itu ya tadi ya ada lima fungsinya atau manfaat roh kudus untuk kehidupan adik-adik saat ini. Menghibur, menyembuhkan memberi semangat berani dan juga sabar nah adik-adik semoga dalam kehidupan adik-adik sehari-hari adik-adik tuh lebih mengandalkan Tuhan lebih uh, menerima kehadiran Roh kudus di dalam diri adik-adik supaya adik-adik lebih beriman lebih berani untuk mengatasi segala masalah adik-adik di rumah segala permasalahan adik-adik segala Mungkin males kalau ngapa-ngapain, mau ngecilin tugas, mau belajar, mau disuruh mamanya juga males. Nah adik-adik boleh minta pertolongan Tuhan supaya roh kudus hadir di dalam diri adik-adik. Supaya adik-adik bisa lebih semangat. Seperti itu dan juga lebih sabar. Nah itu aja yang bisa karena saya sampaikan untuk firman Tuhan ini. semoga adik-adik bisa lebih Menerima kudus di dalam diri adik-adik Amin Shalom adik-adik Bagaimana kabarnya pada hari ini? Kafto harap kalian dalam keadaan yang sehat ya Nah tadi kan kalian sudah mendengarkan Sedikit firman yang dibawa oleh kak Karina Sekarang Kafto Mengajak kalian nih buat melakukan aktivitas Seperti biasanya Hari ini kita akan membuat Ini adik-adik Kartu ke -ah. Bahan-bahannya simple banget kok adik-adik Tama, kita butuh ini karton. Bisa juga diganti dengan kertas HVS biasa, kertas buku tulis kalian juga boleh, ataupun kertas yang lain juga boleh. Adik-adik, nah lalu kita butuh ini spidol. Spidol boleh jika adik-adik ingin mengenalkan rayon, ataupun pensil warna, ataupun pensil biasa juga boleh, kok. Adik-adik, nah kemudian kita butuh gunting. Nah, sekarang kita cuma tinggal mulai deh Pertama, kertas kalian Misalkan kalian menggunakan kertas karton seperti ini Nah, kalian gunting dulu terlebih dahulu adik-adik Kalian gunting Menjadi seperti ini Nah, nanti adik-adik Bisa mulailah Untuk buat doa yang adik-adik ingin doakan Misalkan kayak gini nih Kafto hari ini bikin doanya kayak gini nih adik-adik Kafto berdoa buat adik-adik yang masih di bangku sekolah doanya kayak gini Tuhan Yesus, hari ini kami berdoa untuk negara kami agar pandemi covid-19 bisa segera berakhir supaya kami bisa kembali ke sekolah dan bisa belajar seperti biasa bersama-sama dengan teman-teman kami terima kasih ya Tuhan, amin nah, doanya kayak gitu aja adik-adik, gak apa-apa yang penting kita mendoakan untuk kehidupan kita Baik kehidupan masing-masing ataupun kehidupan kita yang sedang kita alami pada saat pandemi COVID-19 ini Nah, jika adik-adik tidak ingin membuat doa karena mungkin beberapa adik-adik menganggap Ah, kalau doa mungkin biasa, Kak Oh, boleh kalau misalkan itu adik-adik bisa membuatnya menjadi puisi Puisi tentang pandemi yang sedang kita jalani saat ini Nah, sudah, jika sudah selesai, adik-adik bisa juga kok Untuk memberikan dekorasi seperti ini Sekreatif kalian ya adik-adik Bisa pakai origami Ataupun kertas scrap Atau glitter Manik-manik Ataupun yang lain adik-adik Nah, setelah selesai Kafto mau kalian jangan lupa untuk upload Dan juga foto Dan masukkan ke dalam grup Pelkat PA GPB Shalom Depok Kafto tunggu ya untuk aktivitas adik-adik Terima kasih Selamat hari minggu Nah adik-adik Bagaimana firman Tuhan hari ini Yang disampaikan oleh kakak kakak kalian Wah pastinya seru Dan bisa diterapkan dalam kehidupan adik-adik Pribadi lepas pribadi ya Kak Astrid harap firman Tuhan yang tadi terdudak Adik-adik dengarkan, gak cuma lewat aja nih dari kuping kiri keluar kuping kanan Tapi bisa adik-adik lakukan dan terapkan dalam kehidupan sehari-hari Nah, adik-adik sekarang saatnya kita masuk ke dalam persembahan Nah, persembahan yang adik-adik kumpulkan bisa disatukan dengan persembahan mama dan papa Dan dapat diantarkan ke gereja pada hari Rabu atau Sabtu dari jam 10 pagi sampai jam 3 sore Atau bisa ditransfer melalui barcode yang ada di Kita akan mendengarkan warta PA ya Ayo didengarkan baik-baik biar tidak ada salah informasi Oke, warta PA yang pertama Kami segenap kakak layan pelkat Shalom Depok Mengucapkan selamat ulang tahun Untuk adik-adik dan kakak-kakak layan Yang berulang tahun sepanjang minggu ini Dari tanggal 2 sampai 8 Agustus Tuhan Yesus memberkati pertambahan usia Adik-adik dan kakak-kakak sekalian Warta PA yang kedua Adik-adik diharapkan untuk menuliskan absensi kehadiran pada kolom komentar di bawah ini dengan format Astrid, kelas 2, sudah beribadah. Jika adik-adik kesulitan, jangan lupa minta bantuan mama dan papa atau orang yang mendampingi selama ibadah. Tapi minta dengan baik ya. Warta PA yang ketiga. Adik-adik saat ini bisa memberikan kesaksian pujian dalam bentuk apapun. Bisa menyanyi, menari, baca puisi, atau bermain musik. Dan bisa dikirimkan ke email yang ada di bawah sini. Dan nantinya kesaksian pujian adik-adik akan diputarkan dalam ibadah online via Youtube ya. Warta PA yang keempat. Bagi mama dan papa, oma, opa, atau siapapun yang sedang mendampingi adik-adik selama ibadah dan memiliki kritik, saran, bisa disampaikan langsung ke kak Astrid atau ke kakak-kakak lain yang lainnya, bisa via WA atau bisa bertemu langsung. Nah, warta PA yang terakhir, minggu depan kita masih beribadah, tapi kita kembali lagi ya dalam bentuk daring via Zoom. jam berapa ya? jam 7.30 pagi nanti linknya akan di-share ya jangan lupa minggu depan via Zoom jam 7.30 selamat beribadah wah adik-adik gak terasa ya sekarang kita sudah ada di penghujung ibadah di hari ini wah sedih sekali ya baru bisa bertemu di youtube kemudian udah selesai aja ibadahnya nggak apa-apa kita masih ada ibadah-ibadah di minggu depannya makanya adik-adik harus tetap semangat ya jaga kesehatan protokol 3M protokol kesehatannya harus tetap dilakukan 3Mnya juga harus dilakukan biar kita terus sehat dan bisa beribadah kembali untuk menutup ibadah kita hari ini kastrip undang adik-adik untuk bangkit berdiri kita akan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 36 yang aku selalu bait satu sampai tiga musik Tadi kita udah nyanyi, memberikan persembahan, dengerin firman Tuhan, dengerin warta juga ya. Saat ini kita mau tutup ibadah kita pada pagi hari ini dalam doa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk setiap penyertaanmu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami ingin menutup ibadah kami pada hari ini. Kami ingin mengakhirinya ya Tuhan. Engkau boleh berkati adik-adik yang ada di rumah ya Tuhan agar setelah ini bisa melakukan bisa mengerjakan aktivitasnya dan juga. Bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari ya Tuhan, baik itu belajar ataupun membantu orang tua. Ya Tuhan, Engkau boleh berkati kami supaya selalu mengandalkan-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari dan juga menghadirkan roh kudus di hati kami. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur haleluya Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Dadah.